ya tiap bulan sih oh. ada itu loh pak ada gudangan di atas pak Apa? dulu bekas gudang rotan tuh loh. Oh, tepe. Tepe. Ya. Oh, itu lho tepe iya iya cuma oh. sekarang kan gak jalan lagi pak dijual gak? siapa yang mau beli oh. <laughs> anu namanya hobi ini susah hobi kembang, cuma ya itu yang ngerawat tuh nah Pak. yang nyiram siapa yo nah, iya, semua nanti kalau hidup kan ini. Nah, hmm, bagus siap. cantik, nah, bapak tahu? Pulau Kumala tempat hiburan aja enggak. Aku kan di sana dulu. Iya tapi kan, sana cuma enggak. berhubung kayak gitu-gitu aja gajinya dah sesuai. Tapi bapak di sini ndak bergaji? <gir> <gir> <gir> tapi hobinya susah dibuang-buang. Hobi. Aku bilang aku coba aku nih tanahku ini rapi, dataran gitu, aku mau bikin aneh Bikin apa, taman, mm -hmm. tanam kembang gitu kan. Tapi berhubung gunungnya kayak gini susah, tanahku ini lima hektar. Umak? Iya sampai sana, sana, aku perbatasan sama Kelamur. Kemarin Kelamur mau ngambil dua miliar, aku tahan 2 miliar setengah, beda lima ratus ya kemarin. Kerja deh. Jadi tanam nih, sengon nih sengon luar, nggak ada Kalimantan baru satu tahun latih cabangnya, mana ada cabang dia punya Ini nanti sore, bawakan air <laughs> Ambil air di mana, di bawah Nah itu nanti bilang nanti kalau sudah tumbuh, cantik dia kembangnya Di mana ambil bibit ini, beli dulu Nah oh, itu, nanti kau serigat bilangku coba tanahku ini ada satu hektar juga yang cantik gitu, bikin taman aku Dia <laughs> tadi gajah orang lewat aja. kan gini prinsipku, kalau orang lewat sendirian dia bisa senyum sendiri udah senang. Aku. Ah iya. Aku gitu prinsip. Bagus. Orang lewat, tapi senyum ah. dia. Tapi gini Pak ya, kalau Bapak punya kembang banyak, nanti ada juga yang namanya tangan iseng Pak. Oh sudahnya. <laughs> apa bilangnya kembangnya eh, ha, butik, ini, canic bawa canic, pulang, pulang. kalau enggak ada mobil lewat wah ha. turun dia pelan-pelan dia ya udahlah tuh rezeki dia bilang gitu aja kok ini, ini tanah ini datar aku bikin taman aku mau bikin taman aku nih, sebetulnya. ini sebetulnya terpaksa nih nanti kalau ini jadi pohon kayu besar untuk kan bikin taman nanti dalam kayu ini ya tiga tahun lah besar kayu baru bikin taman dalamnya jadi orang masuk, lu usah pungut bayar, enggak usah yang penting masuk jangan ganggu oh, <laughs> bagusnya hatinya nggak usah. bayar lima ribu, nggak usah uang cari-carian, kesenangan enggak ada di kesenangan tuh susah dicari uang bentar aja cari peribasanya kan Iya. Nah, siapa mau nyiram, enggak <laughs> ini kayunya 8 tahun besar dari drum itu. Ya, mudah-mudahanlah. Jadi budang OTP itu belum dijual, ha. Huh? Budang keraskan dulu. Enggak, Pak. Punya punya bapak saya itu. Oh, iya itu. Itu kan ada namanya Pak Asan di bawah dulu itu. Ah. Anu itu mamanya saudara sama mamaku. Jadi aku anak kemanakan. Nah, ini letup Pak. Ya, letupan untuk obat itu. Iya. Nah, nah. itu kayunya belum ada satu tahun besar dah kita dulu lewat dari kayu ini belum belum kita dah lama dah masuk aku sih sebenarnya tiap bulan harus kesini oh. cuma kadang kalau hujan tuh nah wah ya jadi nah jadi kalau duduk sendiri kan ada tamannya juga <laughs> kalau dipikir-pikir ngapain Namanya hobi ya, enggak bisa dibuang-buang. Duduk ini kan, lihat bunga gini, pikiran sudah senang. gitu. Ya, ya aku gitu. Enggak seperti orang yang lama nanti stres jadi stroke. pulang, terang aja. Itu nah namanya bawang Yang Kayak gini aja, nah, ditanam, duduk sendirian di ya, pondok. Aduh, senang pikiran jadi gitu. Enggak terasa aku gitu aku di kelamur itu lama sih dulu aku karyawan tetap tapi bagian hutan aku kelamur itu beli tanah aku yang ngurusin udah Adi. jual lah banyak babi ganggu sini pak oh, babinya anggap aja 8 Nggak ada 8% udah diambil ya? ya ada yang nangkapi dayak-dayak hmm. yang... lolos 14 ton setengah kemarin beli papan, uh, dipaket langsung pesawat kirim Jakarta supermarket dengan restoran ntar. Jadi hampir sudah nanam serai. Ya, no. jadi uh, yang orang beli papan tuh ngambil ke sini. Di sana ada temanku nanam tujuh hektar. Nah jadi ku kasihkan temanku sih. Rp. ribu kan malu, A -a. Kan, gitu kan. Tapi kalau kita nanam pun kayu, bilangnya nanti kayu itu berbuah. Burung ikut makan, semut ikut makan, apa ikut makan, itu sudah dapat pahala. Iya. Itu dia. Jadi aku mikir matinya aku kayu semua. Sampai kita ndak ada pun ini, itu masih berjalan, Pak. Burung ini enggak kesini di naung dia, naung ha. itu sudah dapat rahmat nih. Yang punya ini dapat rahmat, semutnya lagi ikut makan dapat lagi. Tapi kalau kita nggak punya uang sedekah, ini dapat apa? Iya, sampai kita meninggal pun masih ber, berlaku lupa Pak. Pohonnya masih ya, hidup Pak. Itu pikiran orang kan jauh ke situ kan jauh. Uh -huh. di situ. Untuk ini nanam kembang ini orang bisa sinyam sendiri sudah satu keuntungan. Aku. <tuh> <tuh> buang waktu, buang ini tidak jadi uang. Teman-temanmu ngasih tahu gitu. Kadang-kadang temanku sih nongkrongan satu hari di sini ndak jadi uang. Bilang coba mau tanam ini tanam ini. Ya itu kan lain lain hobinya. waktu kita nanam gini. Siapa yang mau makan, makan aja. Aku reda dunia herat artinya tinggal yang punya. Titik udah kayak gitu. Siapa apa yang mau tanam. Siapa aja mau makan, makan aja. Tinggal yang punya. Jadi sedikit banyak kan mesti yang punya cukup tinggal. Ditinggalin. Enggak bisa. Serai ada. di atas tuh. Pakarannya tutup sudah. Langganan engko ada. Lagi. Sisaan nggak apa, Pak? Ini sisa ini Inilah 8000 skill lu ndak aku campur biar. Yang ada. Kalau kepepet baru dicabut kan <gulah> gitu. Ya, kalau kepepet baru dicabut, <gulah> Kalau masih ada aja lewat bikin uh. bangku situ, orang sering situ jadi kelihatan sama. Semuanya kendaraan itu kan. dua puluh kelihatan. Hmm, tapi kalau pohonnya sudah tinggi, kita kau lihat hmm, lagi, itu patah lagi, nah, mungkin ya, patah lagi. Nah, kurang rapat kalau yang lain. Ke kemarin nginap. Ke 10 meter itu nanti dia punya daun banyak, punya bunga, bagi banyak Ada, aku pernah lihat, mata aku sendiri lihat gotok oh. ini apa namanya hobi berkembang tinggi gitu. jalan mana ada kebun orang mau nanam rumah banyak orang negara aku aduh pak jauh tanam ini pak tanam ini pak jadi uang pak <laughs> kan naik, naik, naik ya. anak sengonnya ceritanya lagi parem